Terowongan yang di latar belakang kami ini adalah dua terowongan yang menuju ke Azizia atau arah ke Minah, tapi ini bukan terowongan Minah. Untuk masuk terowongan sini, kita harus keluar dari pintu belakang yaitu Pintu Syafa Marwah Jadi ketika Orang itu Melakukan Syafa dan Marwah di situ ada Pintu keluar Pintu keluar ini akan Keluar pada ee, Terowongan ini Yang terowongan ini Akan mengantarkan Saudara menuju ya Demikian laporan Maksud dari Masjidil Haram, maka.